Halo guys kali ini Mimin bakalan ngebahas seputar jadwal sepak bola yang ada di Eropa termaksud diantaranya ada Liga Inggris dan bagi yang ingin tahu seputar pertandingan badminton jangan lupa mampir di channel Mohdia berikut jadwal selengkapnya